Masih pertama datang dari lembaga rasuah ada lima orang yang telah dikatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Tiga dari lima orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Dua orang tersangka lagi yaitu jel... Juliari, Peter Batubara, dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW, tidak tampak selama acara berlangsung. Dan sekitar pukul dua lewat lima waktu Indonesia Barat, pada minggu dini hari, lobi hidung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan berapa tugas KPK dan berapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha. Dan sisi yang tersembunyi Manusia juga memiliki dua wajah Yang diperlihatkan Dan disembunyikan Entah sisi mana yang harus aku percaya Terawang berakhirnya Corona Membanggakan isu rumah sakit mengkofitkan semua pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah sudah menggema di masyarakat. Sebelumnya sudah banyak terjadi orang kasar biasa saat mengalami kecelakaan jadi meninggalkan karena sakit Thank you.